Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang sukses jadi jutawan dan miliarder di bulan Februari tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini syuting temu kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang sukses jadi jutawan dan miliarder di bulan Februari tahun 2021 pertama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang sukses jadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka kartu atau ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang akan sukses jadi jutawan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 Di sini digambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang berani mengambil satu langkah ataupun membuka usaha yang baru, yang dimana di sini menurut Aquarius itu sangatlah menunda kehidupannya di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini seorang Aquarius akan membuktikan dengan melakukan usaha tersebut, yang dimana hasilnya akan sangat maksimal dan menunjang keuangannya lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan dalam kategori ini seorang Aquarius akan dijuluki seseorang. Yang akan sukses jadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021 dengan usaha yang dilakukannya dan dengan usaha yang dimilikinya. dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang sukses jadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021. Yang dimana sini seorang Aquarius akan mencoba peruntungan yang baru, hal-hal yang baru untuk mendapatkan keuangan yang meningkat, yang dimana sini seorang pasangan akan selalu mendukung dan mensupport seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021. dan untuk kartu kesimpulannya adalah dusta. Secara umum, dusta itu diartikan impian, harapan, dan cita-cita. Dan jika kartu destat kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan impian dan harapan serta cita-cita seorang Aquarius akan bisa ia wujudkan di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini usaha seorang Aquarius akan berhasil yang didukung oleh seorang pasangan, sehingga di sini seorang Aquarius akan mendapatkan kategori seseorang yang menjadi jutawan, bahkan milihlah dari bulan Februari tahun 2021. Dan untuk zodiak yang kedua adalah... 10 of pentacle ataupun 10 koin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini dikategorikan seorang Scorpio akan sukses menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021. Di sini digambarkan kategori tersebut didapatkan oleh seorang Scorpio dikarenakan di sini keuangan seorang Scorpio akan sangat meningkat drastis di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini seorang Scorpio akan selalu didukung serta dimotivasi oleh orang tua dan pasangan Scorpio sendiri dan di sini juga menggambarkan bahwasanya Apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2021 akan sangat berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya. Dan di sini tanpa Scorpio sadari keuangannya akan sangat meningkat dan seorang Scorpio menjadi seseorang yang jutawan dan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diaplikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang sukses jadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini seorang Scorpio akan melakukan apapun dan di sini apapun yang dilakukan oleh seorang Scorpio di dalam kategori pekerjaan akanlah sangat membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangannya yang dimana di sini seorang Scorpio akan selalu didukung oleh pasangan Scorpio sendiri dan jika kartu deste kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang Scorpio akan bisa ia wujudkan bersama seorang pasangan di bulan Februari tahun 2021 yang dimana mana di sini seorang Scorpio akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat drastis dan di sini Scorpio mendapatkan kategori julukan seseorang yang menjadi jutawan bahkan miliar di bulan Februari tahun 2021 yang untuk zodiak yang ketiga adalah Nine of Cups ataupun sembilan piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana disini dikategorikan bahwasannya seorang libra merupakan sosok seseorang yang sukses menjadi jutawan bahkan dilihat di bulan Februari tahun 2021 di sini dikarenakan bahwasannya seorang libra mendapat julukan tersebut ada tiga faktor yang pertama, seorang Libra merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang lain sehingga di sini tanpa libra sadari pintu rezekinya akan sangat terbuka. Dan di kategori yang kedua di sini menggambarkan bahwasanya seorang Libra akan selalu menjaga komunikasi, kepercayaan orang-orang di sekitar serta menjaga hubungan asmaranya agar lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini seorang libra akan mendapatkan respon dan aura positif dari orang-orang sekitar serta pasangan libra sendiri dan di kategori yang ketiga di sini menggambarkan bahwasanya seorang libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak yang dimana di sini akan mendongkrak serta berdampak positif kepada keuangan yang dimana di sini seorang libra akan mendapatkan kategori seseorang yang sukses menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan kategori seseorang yang sukses dari jutawan dan miliarder di bulan Februari tahun 2021 dengan tiga faktor yang dimana mana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung seorang Libra agar semakin sukses lagi. Dan jika kartu besar kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Seorang Libra akan bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang jutawan dan miliarder di bulan Februari tahun 2021 dikarenakan tiga faktor tersebut yang dimana seorang Libra akan selalu didukung dan dimotivasi oleh seorang pasangan Libra sendiri. Yang itu yang keempat adalah... Baik open tackle ataupun delapan koin deh, yang keempat yang sukses menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Virgo deh, yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini seorang Virgo akan mendapatkan kategori seseorang yang menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021 di sini digambarkan bahwasannya seorang Virgo akan melakukan setiap pekerjaan dengan penutang jawab penuh disiplin dan penuh kegigihan, yang dimana di sini seorang Virgo tidak akan membayangkan hasilnya terlebih dahulu. Namun, di sini seorang Virgo akan terus fokus di dalam bekerja, dan di bulan Februari tahun 2021, tanpa Virgo sadari keuangannya akan meningkat, yang dikarenakan kegigihan dan kefokusannya di dalam bekerja. Dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang penuh tanggung jawab di dalam bekerja serta di disini seorang Virgo akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar yang dimana sini seorang Virgo akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak. Dan di disini dengan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak akan sangat berdampak positif kepada keuangan seorang Virgo di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of God.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 Seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang sukses menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021 dikarenakan kegigihan serta tanggung jawab seorang Virgo di dalam bekerja. Dimana di sini seseorang yang lebih tua dari seorang Virgo akan mempercayakan pekerjaan yang nilainya besar kepada seorang Virgo yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan seorang Virgo sehingga di sini seorang Virgo mendapatkan kategori seseorang yang sukses menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kartu destap kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini, menggambarkan pian harapan serta cita-cita seorang Virgo untuk mendapatkan keuangan yang meningkat akan bisa ia wujudkan di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini diakibatkan karena kegigihan, serta kekukusan, serta tanggung jawabnya di dalam bekerja. Dan di sini bisa kita simpulkan. Empat zodiak yang sukses jadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021 adalah: Yang pertama, seseorang yang berzodiak Aquarius; Yang kedua, seseorang yang berzodiak Scorpio; Yang ketiga, seseorang yang berzodiak Libra; Dan yang keempat, seseorang yang berzodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang sukses jadi jutawan bahkan miliarder di bulan Februari tahun 2021. Semoga bermanfaat.